Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah kelawak handal Indonesia, Bang Sapri Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan segala amal kebaikannya juga diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini dunia kembali berbuka atas meninggalnya Sapri Pantun kemudian ini meninggal setelah dirawat di rumah sakit dan sempat mengalami kondisi kritis beberapa sahabatnya memberikan semangat Sapri Pantun agar lepas sembuh mulai dari Robin Onsu Ting Tinti Indra Bekti Pak dan Jedan di saat istrinya tengah menunggu Putra keduanya dengan Sapri Tuhan mengambil komedian itu untuk selama-lamanya Sebelum meninggal Bang Sapri Pantun tengah dirawat dan berjuang melawan penyakit gula darahnya Sapri Pantun merupakan komedian yang mulai terkenal sejak bergabung di acara Facebookers bersama Ayu Ting Ting, Jedar dan juga almarhum Julia Perez. Bangsa Pri Pantun dilahirkan pada tanggal 10 Maret 1972 di Bogor. Ucapan duka berdatangan dari pala of British Indonesia dari Ayu Ting. Ila selamat jalan sahabat. Semoga diterima semua amal ibadah Dan keluarga yang tinggalkan diberi ketabahan. Andre Tala Besi, rip, Sapri Pantun. Kemudian juga dari Ruben Onsu, selamat jalan saudaraku Sapri Pantun. Semoga diberikan jalan yang lapang, dimaafkan segala kesalahannya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Menang. Terkadang sedih pastinya dirasakan oleh para selebriti Indonesia Terutama yang sering bermain dengan Bang Sapri Dari botika pengabean turut berduka cita ya Ben Selamat jalan Bang Sapri Beristirahatlah dalam damai Love untuk Bang Sapri Kemudian juga dari alis kondang dan beken kita Rizky pas nonton tv selalu nungguin ketika dia ngomong masak air dan di akun pribadinya Rizky Dilar menuliskan kita mungkin baru beberapa bulan kenal, tapi cukup bagi saya untuk mengenal abang sebagai orang baik sosok yang serial serta totalitas dalam bekerja sampai-sampai kita di lingkungan kerja pun kaget ketika tahu bahwa sebenarnya Bang Sapri udah lama sakit Bang Tuhan sayang sama Abang Makanya gak mau Abang berlama-lama sakit Terima kasih sudah menghibur dengan candaan dan tawamu selama di sini Bang Dan teruslah menghibur Bang Meskipun Abang sudah berada di surga sana Tulis di sekitar di akun Instagram pribadinya Al-Fatihah Untuk Bang Sapri. Kemudian juga dari Sandi Sandoro Timu ilahi wa inna ila ila Audi item, dua Wa dua Ilaihi cita. Dari Irfan Hakim, wa belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dari belas, dua Wa dua Ilaihi dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, dua belas, terutama yang memang benar mengenal bangsa di dunia hiburan ya Latif Hage pun ia berada ada. Wahyu Sahani, masak air biar matang masaknya ditemani Isyana. Selamat jalan bangsa Sapri ganteng semoga tenang di alam sana. Kemudian juga dari Mei Rayanti 05. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun Sapi, airnya udah matang. Mau tak? bikin kopi di surga sama Olga Kau lepas lagi di sana tanpa merasakan tersakitan. Amin ya robbal alamin. al juga untuk almarhum Agus al Putra dan Julia Perez, Semoga mereka semua tenang di alam syurga sana. Amin ya robbal alamin. Dan di sini juga ada ucapan berlangsung kawa dari Jedar. Selamat jalan Bang Tempat terindah di sisi Allah untukmu. Semoga istri dan anak serta keluarga besar Bang Sapri dikuatkan dan ditabahkan hatinya. Maafkan segala kesalahan dan semoga diterima semua amal ibadahnya. Amin. Bang Sapri paling kuat dan hebat. Selamat jalan. Tulis jedar di akun Instagramnya. Dan sahabat semua kita doakan yang terbaik untuk Bang Sapri. Semoga segala amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan jangan lupa saksikan hari ini. Pronis TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat bersama Ayu Tinti Ruben Onsu Ivan Gunawan dan Wendy Cagur dalam rangka mengenang kepergian dari sang pantun, Sapri pantun. Wa Inna keluarga besar Bronis TV mengucapkan turut berduka cita. Sapri Pantun, keluarga besar Bronis TV mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya salah satu sahabat kita semua. Semoga amal dan ibadah beliau diterima di sisi Allah yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Bapak semua jangan lupa ya saksikan hari ini Bronis TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat Karena akan mengupas tuntas perjalanan dari kehidupan Bang Sapri Selama Menjadi seorang pelawak yang memang terkenal khas dengan pantun-pantunnya Terima kasih Bang Sapri atas semua yang telah diberikan Dan semua keceriaan yang telah Bang Sapri Tunjukkan ke semua penonton yang ada di Indonesia. Sekali lagi selamat jalan bang Sapri. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala dan ditempatkan di surga yang paling indah. Untuk semua keluarga besar semoga diberikan ketabahan. Nah, Tidak hanya bang Sapri yang dipanggil oleh Allah Subhanahu ta'ala hari ini di hari yang bahagia serta bulan yang penuh berkah majelis ulama besar Ustadz Tungku Julkarnain telah berpulang ke Rahmatullah Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. telah berpulang ke Rahmatullah Ustadz Tungku Julkarnain Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengadilan Majelis Ulama. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Rabbal alamin. Semoga Pak Usar ditempatkan di surga Allah yang paling indah. Begitu pula dengan Bang Sapri, semoga keduanya ditempatkan di surga Allah yang paling indah di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan ini. Selamat jalan, Pak Ustadz. Selamat jalan, Bang Sapri. Dan doa serta ucapan juga masih banyak yang diberikan oleh para sahabat dan juga artis-artis Indonesia atas berpulangnya Bang Sapri dan juga Ustadz, Jul selamat jalan dan al-Fatihah untuk mereka yang telah mendahului kita. Ada Julia Perez. Almarhum Olga Saputra Dan sekarang Bang Satri Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Dan kesalahan selama di dunia panah ini Oke sahabat ini saja informasi Yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa ya saksikan Bronis TV Hari ini spesial mengenang jasa dari Bang Sapri. Dan untuk sahabat semua Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya dan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu, Tinti, dan sahabat-sahabat artis lainnya Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh